Ini adalah kelanjutan dari episode 1 dan juga episode 2. Bagi kalian semua yang belum menonton episode 1 dan episode 2, kalian wajib untuk menonton episode 1 dan juga episode keduanya. Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya, seperti apa. Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1 dan juga episode 2, kita lanjut aja ke dalam episode ketiga ini. Gak usah kebanyakan basa basi atau berpinjang binyam segar, kita lanjut aja ke dalam episode ketiganya. Let's go. Haru, akhirnya aku menikah juga sama si Kelly ya kan? Ah ah Udah lama ya kan aku tidak jatuh cinta. <laughs> aku kan badut penghibur ya kan? Udah jarang gitu ya Udah daripada aku memikirkan seperti itu, kita lanjut aja tidur. Aku udah capek banget ini ya kan? Udah menikah, udah menghibur. Wah pokoknya capek lah. Ya udah sekarang aku lanjut aja tidur. Besok aku mau ajakin ke si Kelly ke rumah sakit untuk mengecek kehamilan Oke okay, sekarang tidur aja Wah udah jam berapa ini Wah udah jam 8 Waduh aku kesiangan nih kalau misalkan aku ke rumah sakit soalnya sekarang tuh waktunya rame-rame banget itu rumah sakit udah sekarang aku langsung saja ke si Kelly mau bangunin dia. Waduh, dia belum bangun lagi. Woi. Woi. Woi, Kelly. Woi. Woi Kelly woi. Woi. Waduh, ada apa sih kamu bangunin aku? Ayo, sekarang ke rumah sakit. Hah, ngapain ke rumah sakit? Ayo ikut aja, kan kamu udah menikah ya. Nah, sekarang itu kita ngetes kehamilan itu iya begitu dong Oke oh, tuh gitu. udah bentar aku mau mandi dulu eh jangan mandi loh kalau misalkan nggak mandi nih cium nih tuh bau begini enggak masalah mau bau mau wangi enggak masalah yang penting kamu datang ke rumah sakit Oh seperti itu gak dimarahin siapa juga yang mau marahin Oh ya juga ya udah sekarang kita langsung saja ke rumah sakit ayo ayo ayo Emang, rumah sakitnya deket dari sini ya deket sih cuman satu kilometer Oh itu lah, kita langsung saja ke sana ya. Oke, okay. nah ini dia rumah sakitnya. Oh, ini rumah sakitnya. Wih besar sekali ya? Ya, lumayan besar gitu ya. Rumah sakit gitu. Oh iya, oh iya, sekarang kita langsung saja masuk. Iya, langsung saja masuk. Oh iya, sekarang itu rumah sakitnya lagi rame-ramenya gitu rame kenapa loh kamu enggak tahu ya enggak tahu Iya sekarang rame banget gitu musim kawin Oh seperti itu yoi udah sekarang kita langsung saja masuk yuk Oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, sekarang kita tinggal nunggu aja Oh nunggu kamu udah daftarin udah tadi aku udah daftarin emang antrian keberapa antren ke lima puluh weh buset berapa lama itu antrian ke-50 waduh aku kurang tahu tuh ya ampun ya ampun udah. Sekarang kita nunggu aja ya di sini. Yuk,i sampai menunggu antrian ke puluh oke. Oke. Ding Antrian ke-30 segera masuk. Waduh, sekarang baru antrian ke-30 nih. Iya, iya. Wah, masih lama. Yaudah tunggu di sini aja. Oke. Okay. Ding Antrian ke-50 segera Masuk ke ruangan dokter Hehehe, he he Ini udah antaran ke-50 Ayo kita masuk ke ruangan dokter Wah beneran Beneran Masa kamu tadi gak, gak ngedengar Iya sorry sorry Aku tadi ketiduran Ya ampun ya ampun Udah, sekarang kita langsung saja ke ruangan dokter Oh seperti itu Oke siap Kita langsung saja ke ruangan dokter Oke let's go Selamat siang dokter Eh selamat siang Ada apa ini Jadi gini dokter Aku mau nganterin nih istriku mau ngecek kehamilan oh seperti itu ya udah istrinya bawa ke sini aja suruh tiduran di sini Oh oke okay, oke okay, oke okay. yuk kamu tiduran di sana Hah di mana di sini oh di situ oke okay, oke okay, siap aku di sana ya ya buru buru sini oke okay, sana sana sana sana oke okay, siap oke okay, saya cek dulu ya oh, oke okay, siap kamu udah siap udah udah udah udah oke okay, saya cek dulu satu dua tiga empat lima enam tujuh Nombor, billet, bulu, k, w, e, r, t, y, o, e, o, p, a, s, d, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p, q, r, s, t, u, p, w, e, y, z. Terus bawah, kiri, kanan. Evelina, evelina, evelina, Hem, yuk kamu ikutin aku? Hah? ikutin apa, dokter? ayo yuk, itu Oke, oke, oke, <saup> <Arsenal pu> <Versi> uh -oh. <Passover roast> okay, udah hem, hem, iya, hem, iya, hem, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya, Aku bakal kasih tahu ke suamimu. Eh, kita ngobrol di depan. Wah, oh, seperti itu dokter. Yui, ngobrol aja di depan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yaudah, aku ke depan dulu ya. nya. Oke okay, siap. Ayo dokter. Ayo, ayo. connect itu virtual. Oh ya juga ya. Kamu kan online ya. Di mana pun ada. Yu, ih. Yaudah, aku kesana ya. Silakan, silakan. Hey, hey. Ayo to, ayo to. Eh, ada apa Kelly? Ini dokter mau ngomong. Jadi gini, kalian berdua aku udah ngecek ya Iya ada apa jadi gini istri kamu itu hamil sekarang Wah yang bener-bener Wah woi mantap-mantap wih mantap-mantap tangan tepuk, tangan tepuk, tangan wih keren-keren makasih ya, dokter ya. ya siap jadi gini kalau misalkan hamil ini merawatnya benar-benar atau biasa aja ya bener-bener dong nanti gagal Wah seperti itu iya waduh caranya gimana caranya kamu harus minum yang banyak makan yang banyak dan juga jangan sembarangan makan oh seperti itu iya jangan pedas asem, manis seperti itu oh siap siap siap dokter yaudah kami berdua pamit dulu ya dokter ya terima kasih atas bantuannya siap siap inget ya jangan makanan pedas asin siap dokter yaudah kami berdua pamit ya oke siap Kelly Akhirnya kamu hamil juga, Kelly. Yeay, bro. Kita baru menikah kemarin, ya. Yoi. Yaudah. Sekarang kita kayak yang kemarin aja. Hah? Kayak yang kemarin di mana? Loh, kamu nggak tahu? Oh, enggak. Coba kasih tahu dong. Oke, okay, aku bakal kasih tahu. Yang kemarin di danau itu. Hah? Di danau? memang kan kita di danau cuman makan es krim doang? Iya sih. Yang pulang dari danau itu. Oh, iya, iya, iya. iya. Tahu, tahu, tahu, tahu, tahu. Tidur, kan? Nah, Iya betul Ya udah, ya udah Nih aku udah tidur nih Oke okay, Aku udah siap Kamu juga harus udah siap, oke? Okay? Oke, okay, oke, okay, oke okay. udah aku hitung 1-3 Kamu harus udah siap Oke, okay, siap Oke 1 2 3 Udah siap? Udah dong Oke, okay, ya Oke, okay, udah, udah, udah, udah ya lah, udah 5 jam ini Eh, ya, bosat, udah 5 jam, seriusan Seriusan Waduh, yaudah, sekarang kita pulang aja yuk Aku udah capek nih Iya, iya, iya, iya, yuk Kita langsung saja pulang Oh iya, ingat, kamu jangan kecapean Jangan kebanyakan makan pedas asin, oke? Okay? Oke, siap bos, yaudah Sekarang kita pulang yuk Oke, oke, oke, let's go kita ke rumah Let's go Akhirnya kita nyampe rumah juga Iya iya iya Wah aku langsung saja tidur ya Oke oke oke Eh tapi sebelum kamu tidur aku mau ngomongin ini sesuatu Iya mau ngomongin apa? Kamu jaga ya kameranya 9 bulan gitu Oh iya iya iya Emang kalau udah 9 bulan apaan? Kalau misalkan udah 9 bulan kamu melahirkan Oh seperti itu? Iya jadi kamu harus jaga rawat baik-baik oke? Oke siap bos Yaudah sekarang aku tidur aja ya Aku udah pekel-pekel nih, udah ngantuk parah nih Oke, oke, oke Oh ya, sekarang emang udah jam berapa? Sekarang udah jam 7 malam Iya, iya, iya, aku langsung saja tidur Besok subuh-subuh harus bangun Oke, oke, oke Udah, aku ke kamar ya Oke siap, bos, aku ditidur di luar ya Oke siap, dadah Dadah, sampai juga besok Oke